Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, belovers, dan lesti love lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar bahagia, kabar baik dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Pas banget ya di hari libur, di hari minggu Happy weekend untuk semuanya Kebahagiaan kita dapatkan Masya Allah bunda lesi tampil sangat kece banget ya Happy holiday bunda L Mudah-mudahan selalu sehat Segala urusannya pun selalu diberikan kelancaran Amin Kita lihat juga bersahabat ya Saat berada di atas kapal Baby L selalu memegang kepala Papa bi bilang bersahabat ya Kepala sakit langsung spontan, BBL memegang kepala Ini mah pinter banget persahabat, Masya Allah Makin hari makin mengemaskan dan semakin pintar Papanya bilang kepala pusing, dia langsung saja memegang kepalanya Masya Allah, saya selalu ya untuk Lesnar Family Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, Amin Kemudian juga bersahabatnya kita lihat di ungan igasnya Kak Mersiska Masya Allah banget ya Papa B langsung main jet ski. Ada yang mabok naik kapal langsung minta naik jet ski. katanya itu Masya Allah banget ya Papa B memang kece banget, luar biasa Ternyata bukan hanya Papa Bilar saja Bunda Lesti Kejora pun tidak mau kalah nih Wow, ini keren banget bersahabat ya Dua-duanya Lesti Bilar emang selalu membuat kita kagum Keberanian Masya Allah banget ya Bunda Lesti Emang wanita yang sangat kuat Komentar pun persahabatan tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Devia Rizky Paribka mengatakan Bahagia selalu leslarku Amin Masya Allah banget ya Bahagia terus pokoknya untuk Lestlar Family Kita selalu mendoakan yang terbaik Selalu mensupport dan mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat diunggah IGSnya Kamer Siska mengonggah postingan terbaru nih Ternyata BBL lagi tidur Masya Allah Habis kecapean di persahabat naik kapan langsung bobo Masya Allah sehat selalu ya Abang Il Semoga selalu menjadi penyemangat untuk kedua orang tua dan kita pun selalu semangat Karena BBL selalu memberikan kebahagiaan Masya Allah, luar biasa Kemudian juga bersahabat Ada kalimat komentar dari Ustadz Fahru ANS ofisial. Ini komentar di postingannya Papa, Bilar, Papa Bilar semalam ya Ini komentar yang sangat luar biasa Disitu dikatakan Akhir Rizki Bilar Di antara doa yang sangat dianjurkan agar keluarga kita sakinah mawadah warahmah adalah doa Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, Anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami Dan keturunan kami Sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam Bagi orang-orang yang bertakwa Semoga rezeki Bilar dan keluarga Bisa rutinkan insya Allah Di setiap doa kepada Allah Amin Masya Allah ini doa yang sangat luar biasa Memang persahabat ya Untuk keluarga Mudah-mudahan Papa B Menjadi pemimpin yang baik Menjadi pemimpin yang bisa mengayomi Melindungi dan menjaga Anak dan istri tercintanya Kita selalu mendoakan Selalu mensupport yang terbaik Untuk Leslar Family Kita juga para sahabatnya Masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Dan kabar bahagia terbaru Dari Lesti dan Rizky Billar. Ini informasi di bagian menjelang siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.